Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, bertemu lagi di channel saya Aldi Sadut Di video kali ini saya akan membahas tentang TikTok ya guys Jadi menonton video TikTok itu sekarang dibayar guys Oke, sebelum lanjut ke videonya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe-nya, guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi TikTok-nya, guys. Ini dia aplikasi TikTok-nya, guys. Nah, kalian pergi ke menu saya, lalu kalian... Klik yang di atas yang RP kuning. Nah, di sini saldo saya sudah mendapatkan 9000 ya guys. Nah, di sini tugasnya kalian cuma post satu video, mau ngepost mau nggak itu gak apa-apa ya. Nah, ini yang paling penting nih ya guys. Cuma nonton video kalian bisa mendapatkan koin dan koin ini akan dirupiahkan guys dengan secara otomatis kalian juga bisa undang teman untuk dapatkan 7000 ribu dan tarik dana segera guys jika teman kalian mengundang dari undangan kalian kalian akan langsung mendapatkan 7000 ribunya oke saya coba klik tonton videonya ya guys cuma tugasnya cuma nonton nonton video kayak gini doang guys oke kita pergi lagi ke menu saya klik yang rp nah bagaimana cara menarik uangnya oke di sini cara menarik uangnya guys. Kalian klik tarik saldo yang ini. Nah, di sini minimal penarikannya itu 10.000 ya guys. 20.000, 30.000 dan 50.000. Karena di sini saya baru 9.000 ya guys, tapi saya sudah pernah sih narik uang kalau dulu dulu mak 3000 juga bisa ada langsung bisa ditarik nah cara penarikannya itu kalian harus mempunyai aplikasi dana guys karena nariknya itu pakai langsung ke aplikasi dananya ya guys Di sini saya sudah pernah menarik uang dari tiktoknya guys kalau coba kita buka aplikasi dana ya guys kita kembali dulu kita buka aplikasi dana lagi loading dulu ya guys nah sekarang kita pergi ke riwayat nah riwayat transaksi nah ini dia guys saya sudah pernah menarik uang dari tiktok guys ini oh bukan 5000 guys ternyata 500 guys saya sudah pernah menarik 500 rupiah dari tiktok kalau dulu kan kecil ya guys kalau sekarang mah minimal 10.000 baru bisa narik uangnya ya guys Oke mungkin segitu aja ya guys pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua Oke buat kalian yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribenya ya guys Agar channel ini bisa terus lebih berkembang lagi, guys, dan memberikan informasi bermanfaat buat kalian semua. Oke, okay, saya Aldi Sadut. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.